Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslie Lovers, Bill Lovers serta leslar Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Leslie Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslaw Tentunya, baiklah, para sobat *Deathlord* dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, yang mana kita mendapatkan kabar kembali soal *Baby Moon* Lesti dan Milar langsung dari *Puff Dance*. Ya, yang mana Papa Daniel ini menyampaikan bahwa emang fix banget. Lesti dan Bilar beserta tim dan keluarga besar itu akan ke Turki Wah, wow, Masya Allah banget ya Kita juga mendapatkan bahwa bulan ini, bulan Oktober Tentu akan terbang ke Turki Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu lancar Dan selalu diberikan kemudahan untuk semua apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Info ini juga didapatkan langsung dari Lesti Bilar Video Ada kalimat caption info juga yang dituliskan dalam Postingan tersebut, Ya Allah, Leslar beneran mau ke Turki, gak sabar jalan-jalan online ke luar negeri, Masya Allah banget persahabat ya. Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan semuanya diperlancar dan dipermudah. Dan untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat ada yang spesial. Yang mana tentu di sini ada sebuah momen ketika live Instagram dari kakak Bilar ketika di acara pengajian bersama juragan 99 dan Gus Miftah bersahabat ya. Di sini ada momen terciut yang kita dapatkan ketika Dedek Lesti menawari makan kepada suami tercinta dan Dedek Lesti ini menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Tentunya bersahabat ya, kita dengarkan aja kalimat yang disampaikan oleh Dedek Lesti. duh cute banget persahabat ya ternyata Kalimat yang disampaikan ini menawarkan makanan Sambil menanya sama kakak Bilar Sayang mau makan, mau disuapin kita makan sendiri <laughs> Cute banget persahabat ya Sampai warga Konoha pasti bahagia banget melihat dan mendengar Apa yang disampaikan oleh Hati Dialesti Kejarah Mudah Mudah-mudahan selalu harmonis, selalu bahagia Dan selalu membuat kita semakin bangga kepada dua idola kita ini Lesti dan Rizky pilar Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar 0501 Ada kalimat Gerson juga dituliskan Saya mau makan, mau disuapin apa makan sendiri Oh so sweetnya Pak ya Cute banget Luar biasa pasangan ini Selalu membuat bangga dan bahagia Fans dari Leslar Loversnya Masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Dan kabar berikutnya juga kita lihat persahabat di sini lagi-lagi. Ada salah satu haters atau netizen yang selalu iri dan selalu syirik kepada kakak Bilar maupun Lasika Joran. Ini ada sebuah komentar yang diunggah oleh akun Bukvira, virus leslam di postingan kakak bilar nih, persahabat ya, sebelumnya kakak bilar mengunggah dan menuliskan sebuah kalimat caption. Langit, bisakah kau turunkan uang segepok? Aku ingin kaya tanpa bekerja, ingin bisa beli mobil mewah tanpa harus susah payah. Bacanya bernada, katanya tuh. Ini adalah kalimat yang dituliskan lewat caption. Ini hanya candaan kakak bilar, persahabat ya. Tentu ditanggapi oleh para hater salah satunya di sini Pasar ya mengatakan lewat kolom komentar Susah ya keinginan orang kaya udah dikasih rezeki yang banyak pengen banyak lagi kapan sih bersyukurnya apa bersyukurnya cuma ucapan di mulut tanpa di hati yang ikhlas langsung gercep karena menjawab Ini jokers di TikTok sebenarnya ini kan sebatas candaan dalam sosial media dalam kehidupan nyata saya jauh lebih banyak bersyukur daripada meminta lagi pula. meminta bukan kepada langit mohon maaf katanya itu persahabat ya kayak haters ini memang kurang piknik banget persahabat ya candaan dari kakak bilar ini ditanggapi serius banget ya persahabat ya kalau orang pinter pasnya langsung paham bercanda dan serius kita harus wajib dukung kakak bilang, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan kesabaran menghadapi orang-orang yang selalu syirik, yang selalu nyinyir, yang selalu fitnah lesti dan pilar. Dalam postingan tersebut juga tentu banyak banjir komentar, banyak sekali respon yang diberikan yakni dari akun Instagram wulan.unik02 kurang akuasi si ibu atau kurang perhatian kayaknya tuh persahabat ya emang kurang perhatian banget nih si ibunya sampai komentar kakak -kak bilar aja ini seperti ini persahabat ya yuk support yang terbaik untuk di kita tetap menjadi fans sejati yang baik untuk leslar dan selanjutnya juga ada unggahan terbaru dari bapak daniel yang mengunggah sebuah postingan momen Ketika mau otw ke Surabaya tuh Masya Allah luar biasa Dan kita lihat berangkat ke Surabaya Kata Papa Daniel Dan salvo pengen sama komentar Dari Bang Besiku Bang siaran ulang ini apa? Katanya tuh, <tuh> Ini siaran ulang yang kemarin Mudah-mudahan keluarga besar Leslar Selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan